Salah yang pertama ialah puasa enam syawal. Ini Ramadhan. Selepas ni kita akan sambut raya pada satu syawal. Dan ada satu puasa um, yang sunat mu'akad di sisi mazhab syafi'i. Puasa itu sunat mu'akad iaitulah berpuasa enam hari di bulan syawal berturutan ke boleh selang-seli. Yang ni saya rasa hampir semua umat Islam boleh jawab. soalan yang mudah ni. Ya? kalau tak boleh kita kena muhasabah um, um, ilmu yang kita ada, maksudnya a uh, kuranglah ilmu kita wajib kita belajar. Terutamanya ketua-ketua keluarga. Ha. Sunat berturutan puasa enam hari syawal Yang tu yang paling afdal Start daripada dua syawal Tiga, empat, lima, enam, tujuh syawal Lapan syawal Abihah Itu paling afdal Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh syawal adalah puasa terakhir. puasa akhir Itu yang paling afdal Dan sunat bermula pada hari kedua selepas hari raya puasa. Sebab, hari raya puasa, hari pertama, satu syawal, haram berpuasa. Haram. Puasa juga bukan boleh pahala, boleh dosa. Kalau puasa juga, satu syawal. Ha? Jadi, mula daripada dua syawal. Kalau nak puasa, enam. Paling afdal ialah buat berturut-turut. Maksudnya, kalau selang-seli boleh tak? Boleh. Dia nak puasa tiga syawal, kemudian enam, kemudian sebelas, kemudian dua belas, kemudian lapan belas. Dia nak selang macam tu boleh. Walau bagaimanapun boleh juga jika diselang-seli tidak berturut-turut. Selesai masalah yang pertama. Masalah yang kedua. Posoh sunat syawal.